Oke okay guys, jumpa lagi bersama saya, Hevrin Iskandar channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman ya guys. Oke, okay, selamat menonton. Hah, hah. Apa Lewet. karena keramaian pasar ini guys. sananya agak sepi, tidak terlalu padat guys. ini orangbalik berbang Baru bagian depan guys kalau bagian belakang Padat Oke okay guys